Ah? Susi, Susi, susu kamu kok sedikit sekali pagi ini Sus. Om, lihat gift card Om? Aduh, nah seperti ini saya yang oh, jadi ya, udah, makasih ya, Om. Nanti aku ini, eh, kek, eh, Om. Aduh Harga pakan ternak sedang naik, tapi ya kamu nggak usah mikirin itu sus. Setidaknya nasib kamu ini masih jauh lebih baik daripada sepupumu itu loh, Tasya yang sudah jadi kornet. Cya. ada apa teng pagi-pagi kok sudah bengak-bengok ayah kau belum pulang kira ada apa teng ayahmu kan lagi di Jogja dipanggil keraton sabar dong teng nanti juga kembali oh uh, teng sebel katanya kemarin pulang uh. aduh Weh. Eh, eh. aden eh. maaf ya om eh hey Ateng. aku uh. butuh uh. cari, -cari. Ayo masuk. Ayah sudah pulang. Hah? Nanti kasihmu dicuci dulu yang bersih. Loh. Mbak, Doro sudah pulang. Sudah sudah pulang. Oh, kanteng? Apa kataku? Ayahmu pulang juga. Ayah udah pulang. Ayah <tuh> pulang. Ayah pulang. Ayah. Ayah. Ayah. Ayah. Ayah. Ayah. Ayah. Ah. Ayah. Ah, teng atas. Ini nanti dapat kue. Ya kan kamu ulang tahun Iya. Ah, bisa kok. Oh, sini, Mbok. Eh, salah is Tio -nya ya Iya Satu Dua, dua Teng belum sikat gigi Udah Kapa Teng? Dua hari lalu oh, Aromanya itu loh Satu Dua... Yaaayyyy Yuhuuu Awee Yuhuuu Gue pertama Ateng mau kasih buat ayah Teng, ayah mau ngomong sama Ateng Ayo mau mata apa? <laughs> Berat ah <laughs> Kamu kan sekarang umurnya sudah pertama setahun. Ateng harus bersikap lebih dewasa, ya? Mau ya? Hmm, Ateng pikir-pikir dulu deh. Kok pikir-pikir dulu, Teng? Ateng, kalau udah dapat kado, baru mau dewasa. Iya, <laughs> iya. Ayah lupa. Eh, Ateng boleh minta apa saja. Itu kado ayah untuk Ateng. Beneran ayah. Bener. Janji. Ayah janji dulu. <guruh> Saya, Kanjeng Raden Tumenggung Budiman Ninti Sastro, hari ini berjanji kepada Raden Mas Ateng Ninti akan memberikan apa saja yang Raden Mas Ateng mau. Mau apa? Ateng mau ke Jakarta. Enggak. Ih, katanya boleh minta apa aja Apa aja, asal jangan itu, Teng Berarti enggak apa aja dong, ayah bohong? Enggak bohong Bohong? Enggak Bohong? Enggak Bohong masuk teraka Ah, Tank, kok gitu ngomongnya? Kok malah nyumpahin ayah? Ayo, ateng masih ngambek ayo, ayo, duduk sini ah ayo, <tuk> ayo, <tuk> ayah ini dari tadi mikir terus, sampai pala ayah ini pusing sekali rasanya. Ayah paham kalau ayah ini nggak bisa melawan waktu, melawan takdir dan menahan kamu untuk tambah dewasa. Maka dari itu ayah memutuskan kamu boleh pergi ke Jakarta. Beranaya beneran, serius serius. Ayah ngawang? Wow. Ayah nggak bohong. Beneran ayah? Iya. ayah? Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Seneng dong sekarang Seneng? Hmm. <laughs> Terima kasih Ayah Ateng boleh pergi ke Jakarta Asal ditemenin sama Iskat <tuk> uh, Ya <tuk> Sekarang kita makan ya Yuk, Yuk. Ateng udah lapar ya Loh, kok bahasa semua ini? Uh. Oh iya Ndoro Apa ya? Tadi belum ada Tiba-tiba ada, Ndoro. Jangan-jangan ada kebocoran ini. Di sini mangkilap semua, Bu Sutina. Kalau kerja di sini pasti bisa stroke dia. Harus ngepel lantai tiap jam teng. Apa? silahkan sebelah sini. Selamat datang di Kedai Plaza Hotel. Apakah Bapak sudah melakukan reservasi di hotel ini? Uh, iya, kami sudah reservasi. Uh, apa boleh tahu namanya siapa? Iskak Surotirto Kamandanu Hadiwinoto Handayaningrat Toto Tentero Kartoharjo Baroto Yudo Joyo Pinangun boleh diulang sekali lagi pak? Iskak Surotirto Kamandanu Hadiwinoto Handayaningrat Toto Tentero Kartoharjo Baroto Yudo Joyo Pinangun Namanya panjang sekali ya, Pak ya? Iya, saya memang lahir di kereta api. Oh, hebat. Hebat. Lahir di kereta api. Oh, Pak Iskak! <laughs> Mohon maaf ya, Pak ya. Silahkan, Pak. Enjoy your rest. Hebat. Hebat. Hebat. Pasti lahirnya di kereta ekonomi. Cemplon, sekarang kita cek venue, terus baru kita ke resepsionis. Ya, Oke, okay, Pak Bos. Untuk venue juga tadi saya sudah sempat konfirmasi dengan staffnya. Iya, tulis. Silakan. Selamat istirahat. Makasih, Om. <guruh> <tuk> wow! Terima kasih. Akhirnya, saya bisa beli permen dengan uang 500 ini. Sama-sama. Selamat istirahat. Wah. Kamarnya gede, Kak. Orangnya cuma berdua, kamarnya begini. Dorong banyak uang, ya, Iya, dok. wow Iya, ya keranya rapi on kamu coba cek lagi buat persiapan nanti malam siapa bos dan buat seminar besok Justin laundry bawa ke restoran dan saya akan sarapan tepat jam 8.30 pagi siap Asik aslinya Menjadi Nanti habis sarapan kita langsung menuju ke ruang seminar. Ingat, jangan seperti di Bandung. Kalau londinya telat, saya seminar cuma pakai kimono hotel. Wow. Lihat. Saya tidak mau bekerja dengan orang yang tidak bisa menghargai waktu. Berarti? Ya, saya gak akan terlambat. Kita di Jakarta. di Jakarta. Masa ada orang kampung di hotel berbintang kayak gini? Jakarta! Kita di Jakarta! Jakarta! Jakarta! Kita jangan terjebak oleh masa lalu. Karena masa lalu ditambah masa kini sama dengan masalah. Siapa di sini yang sudah mempraktekan teori saya? silakan jangan malu-malu ini saatnya anda untuk bisa memberikan semangat untuk yang lain oke anda silakan mulai kita berikan tepuk tangan ya gimana ya ini, ini mas ya maksudnya gimana anda dari keterpurukan dan sekarang menjadi orang yang berhasil untuk diketahui oleh saudara dan saudari sekalian saya pernah ikut acaranya mas agung dan saya pernah berhasil untuk membangun perusahaan dan menjalankan perusahaan saya sendiri Wow, kan -kan. bagus sekali boleh kita berikan ya kan. Dan berada sekarang perusahaannya sudah berjalan berapa lama? Ya bangkrut mas Eh, uh, Iya <tuh> Tapi seperti kita tahu pasti keluarga, istri dan anak pasti selalu mendampingi, bukan? Istri saya malah meninggalkan saya mas Dia bawa anak saya juga Makanya saya ikut lagi Saya percaya eh, Dengan mengikuti acara Mas Agung ini Saya bisa bangkit lagi dan menyongsong masa depan Dan hmm. saya tahu ada pasti bisa Dan semua juga di sini pasti bisa ya. Sudah <laughs> banyak cerita dari saya Pernah mengalami keterpurukan Dan saya bangkit dan sekarang saya sukses jadi, ingat, kita harus tinggalkan masa lalu karena masa lalu kita ini sama masa. saya Agung Sadewa. Sampai jumpa. siap dong kalau kayak gini-gini. Oh, iya. Yeah. Maaf, bos. Pokoknya, setelah seminar di Crown, selama sebulan saya tidak mau ada schedule. Saya mau holiday. Emang gampang meyakinkan orang-orang bodoh kalau masa depan mereka cerah? Siapa, bos? Pesan tiket dan akomodasi ke London. Untuk satu orang? Setengah. Kan saya pendek ya satu lah bukan gitu pak bos masuk saya Enggak dua saya nggak diajak ya udah dua tiket kamu ikut bayar sendiri hmm, pelit biar cepet kaya jangan telat lon. jas saya buat besok pagi pagi pak de pagi pak oh, Ade ayo dek kita makan pagi oh maaf pak uh, restoran itu ada di lantai satu kebetulan ini liftnya muka atas sebaiknya papa pakai lift sebelah saja ya kasihan nanti adanya tat makan perutnya kurang bener lagi loh loh loh loh loh loh loh ingat Pak Sendoro, jangan macem macam kalau begini saya harus lapor ke Ndoro loh kamu, hmm. enak kan? Kak? Hmm. Hmm. manis hmm. banget <laughs> enak kan? ini hmm. buat ikan okay. <laughs> enak kan? Hmm. enak makan, bang nah, nah. hmm. hmm. Aduh, tank, perut aku udah gak mau lagi. <gansi> <gansi> Kenapa kak? Aku sakit perut. Udah, <gansi> udah mau keluar, tank. Aku beres aja dulu datangnya. <gansi> ya, kalau langsung dibuang makanya banyak Cuma. Jadi aku terlambat. Nol kamar nol berapa? Tapi enam belas Pak Bos, maaf ya saya terlambat bangun. Ini jasnya. Peng, di Jakarta harus hati-hati. Banyak tukang hipnotis, mereka biasanya sopan, tapi hati mereka jahat. Hindari tatapan mata mereka. Pergi, pergi, pergi, pergi. Ma maaf Pak Bos. saya janji saya nggak terlambat lagi. Pergi, pergi. Iya, iya sekali lagi maaf pak bos ini jasnya saya taruh di sini. eh pergi. Aku tidak Selamat Taas, Astagfirullah. Lantai satu mas. Please. Saya mau ke lantai satu, tolong Kenapa kamu lihat-lihat? Enggak Enggak apa-apa Alhamdulillah Alhamdulillah Astagfirullahaladzim, om ketemu lagi, Hi. om toilet di mana? Wama, om, om om, 1626 hebat juga sih cemplung. Pak Bos, ah. Pak Bos ini surat... Kamu mau di sarapan? Kan? Belum. Kamu diet? Lo tadi kan... Udah, kamu ambil sarapan dulu. Saya juga mau ambil. Ika, Iska? Tante? Oh, ya. Tante lihat Ika nggak? Ika enggak. sudah waktunya, Pak Bos. Ya, udah saya siap-siap dulu. Iska, Iska, ini dia toiletnya. Hah. Hah. Halo, mana wisata? Pa? Pa? Ini, Pak Bos. Ika! Masih dalam, saya ateng om Itu pertanyaan retoris, gak usah dijawab. Saya bukan teroris, Om. Buang air, buang air aja, gak usah nyaut. Ih, galak banget, sih, Om. Terima sahabat kita semua. Halo, Ditampar bidadari itu enak ya Apalagi dicium Alah Mas ini baru bangun pingsan aja udah genit Apalagi gak pingsan Loh, Ternyata saya gak mimpi Kok kalian ada dua Ini pasti ada logikanya Kenapa kita serupa Ateng jadi bingung. Bukannya mesin fotokopi cuman buat kertas ya? Kembar! Kalian pasti kembar! Hah, bisa jadi eh kamu aceng? Ateng bukan aceng. Iya. Siapa orang tua kamu? Ini Ateng. Ini ayah Ateng. Tunggu-tunggu. Ini saya. Ini ibu. kakak, aku punya kakak, akan punya kakak, Apa punya, punya, punya kakak. Maaf terlambat. Mari, pak. Terima <mari, Markimikasi> kasih. duduk. Oh, maaf, tadi seminarnya baru beres. Biasa tadi ada foto-foto dulu. Ah uh, Gimana kalau kita makan dulu? <laughs> Cemplon, kamu mau makan apa? Uh, uh, mas, saya minum dulu aja. Saya latte dan uh, dia saya... black coffee. Ya. Makasih. Oh iya, uh, Ceng, jadi... teng Mas. Masa sama adik sendiri namanya lupa. Kita tuh baru ketemu tadi pagi. Nama asisten saya aja saya suka lupa. Cemplon. Namanya Cemplon. C-E-M-P-L-O-N. Kok oh, jadi kamu yang sewot? Uh, soal Pak Budiman itu... Ayah kita. Iya. Uh, kamu bilang dia bangsawan di salah tiga. Peternakan, perkebunan, tanahnya banyak. Iya? Iya. Berarti saya berhak atas warisan beliau kalau dia mati eh, jangan sembarangan itu Ndoro saya loh duduk, duduk, duduk. dia ngomong sembarangan duduk, duduk, duduk. astagfirullahaladzim saya bicara apa adanya aja saya kan anaknya juga pokoknya sekarang saya mau mengenal lebih jauh sama pak ayah saya gimana enaknya kenapa nggak langsung bertemu kesana aja pak bos Ron, nggak bisa Waktu orang tua kita berpisah, mereka bawa anak pilihan mereka masing-masing, dan itu pasti ada alasannya. Dan menurut saya Doro keputusannya sudah tepat. Kamu bisa diem nggak, Plon? Ini semua harus pakai taktik. Udah, gini aja Pak Bos. Gimana kalau masing-masing dari kalian sama-sama ketemu orang tua yang belum kalian kenal? Caranya gimana? Saya ada ide. Wah. Ternyata kamu lebih bisa mikir daripada bosmu. Perkenalkan, saya Agung Motivator terhebat. Saudaranya Atei, sahabatnya Iska. Anaknya Pak Budiman yang punya sapi lucu namanya Susi. Kak, udah pantas belum jadi Mas Agung? Pantas, Teng. Pantas. nih Ada A, ateng, A A A ateng, A ateng. Mingcam. Halo, saya Agung. Masa lalu ditambah masa kini sama dengan masa iya. Pantas, teng. Pantas. Ya Tuhan, abis saya. Ya udah. Kita jalani dulu taktik kita. Hmm. Tapi ini gak ada baju yang lain ya? Loh, Pak Bos lupa. Kan memang itu tujuannya. Pak Bos jadi Ateng sementara supaya bisa mengenal Bapak di sana. Dan Ateng jadi Mas Agung dulu supaya bisa mengenal Ibu. Dan cukup satu minggu sebelum kita menentukan langkah selanjutnya untuk misi ini. Gimana? Kita lanjut? Mas Agung? Iya ya. Jangan aneh-aneh. Ingat, seperti yang sudah kita latih saja. Iya iska, ape ngerti, gitu kan? Iya. Mbok, simbo. Mbok. Ate sama Ateng sama Ika sudah pulang, hihihi, Ateng, Ateng pulang, Ateng pulang, Ateng pulang, Ateng pulang, Ateng pulang, Ateng. saya kan subak subgacan cuma nganter nggak ikut gini-gini kan pulang. Pak? Apabila pulang. Kalau mau ikutan juga Ateng boleh loh Pak. Berat, Pak. Berat. Taruh di teras saja Pak. Tutu tutu. Tuh mana Teng, di Jakarta? Sembok kangen sama kamu. Susi juga nyari-nyari kamu. Kamu nggak kangen sama susunya si Susi. Kak, astagfirullah. Susunya Susi. Iya, Susi sedih kamu sudah tidak mau sama susunya Susi. Pak, jangan lupa, Pak. Lima bintang. Iya, lima bintang. Nanti saya kasih Pak Edi. Edi apa? Sud. Pak Edi, Sud. Ya, terima kasih, Pak. Kamu sekarang ngomongnya begitu, mentang-mentang dari Jakarta. Padahal tiap pagi kamu yang minta susunya Susi. Susi itu cuma mau susunya dikasih ya buat kamu. Hubungan kalian udah sedekat ini. Tuh. Uh. Bu. Bu Ratna. sampai, Bu? kamu udah pulang? Ibu, Ibu, Ibu, apa? Ada apa? Ada apa? Nah itu Bu, uh, Pak Bos tadi habis nonton drama Korea makanya kebawa sentimental gitu. Cariin ada apa? Gimana seminarnya lancar Lancar Bu Ibu pergi dulu ya Ikut Bu Kamu <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <Mada> di apa sih <tuh> Dah Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Aati <tuh> <Atingu> mau kemana <tuh> baru ketemu Ibu dari <tuh> <Sarurry> ibu. Ayuh, ayuh, apapun, ibu, sabar sabar, ibu nggak lama, lama, ya, ya sebentar kok, beneran nggak lama, beneran <SISU> lama. Pak Boseng, peraturan pertama di rumah ini adalah semua barang harus dikembalikan ke tempat semua dan tepat. Teng yang dipajang, selebihnya itu disimpan. Ateng juga punya piagam Oh ya, piagam apa Teng? Balap karung, <laughs> juara harapan tiga Hebat kamu Teng, <laughs> masih bisa menang Hmm, Tempon, hebat sama anak Ateng atau mas Agung? Jujur ya Teng, hebatan masmu sih Tapi aku lebih suka kamu. Benar. <laughs> Ayo cepat ganti baju. Bos Sutina kan udah nyuruh kamu ganti baju. Hey, hey, hey. ini apa-apaan? Ganti baju? Kak, hey, hey, hey. nah, ini namanya pelecehan. Saya laporin polisi ya. Biasanya juga Ateng kalau ganti baju ya sama saya. Hey, hey digantiin emang dia masih baik? Ya kalau nggak begitu, dia nggak mau ganti banget eh, eh, tuh. Iska iska, iska, iska, Eh, ini salah kalian! Kalian tolong manjakan dia, makanya dia jadi seperti itu. Loh, nggak ada yang salah sama Ateng. Dia tuh anak baik, nggak kayak... Nggak kayak siapa? Ah, Mbu. Tebak aja sendiri. Kalau saya nyebut, nanti dilaporin polisi. Mbu? Anakku neng jimbo, bisa kok? Sudah Doro, itu lagi di kamar ganti baju <laughs> Aku kangen sama racuannya itu lho Ateng Ateng Nah tuh, ayammu sudah datang Ayo Ateng Anak ayah Sini sayang Sini, sini, sini Sini, sini sama ayah Waduh Ayah kangen sekali sama kamu Rasanya sudah seperti tahunan gak ketemu sama kamu Loh, loh, loh, loh. Kok nangis tau apa, udah ya? Ada yang kangen, ada yang kesel, Abis ayahnya gak ada <laughs> udah udah dah, cep, cep, cep, cep Sekarang kan ayah di sini Ada yang gak boleh nangis lagi Doro, Iskak sudah kembali Kalau nangis, mukanya apa? Elle <laughs> Doro, Iskak sudah kembali Saya sudah lihat mm -hmm. Dan saya gak peduli mm. <laughs> Bucana, bujon, bujon, bujon, bujon, bujon, bujon, bujon, bujon, bujon, bujon, bujon, bujon, bujon, bujon, iya, iya. bujon, Eh iya, si susu itu <tun> semenjak kamu kamu ada, kamu tahu bujon, susunya itu rasanya berubah. bujon, bujon, biasanya. bujon, kamu mungkin. bujon, bujon, bujon, bujon, bujon, bujon, bujon, bujon, bujon, bujon, bujon, bujon, malah kadang-kadang ayah mengundang semua tetangga-tetangga di sini untuk ngantri panjang terus menikmati nikmatnya susunya Susi. Susi memang baik hati. Ya, <guluh> ya udah, ayah mau ke kamar mandi dulu ya. Betul. Gila, binal banget yang namanya Susi. Ngalahin orang kota. Hatinya Susi cuma untuk kamu. Hehehe. Nah, enggak. Ayah. Teng ya hmm. sejak dari Jakarta Ateng jadi mikir mikir apa Teng gimana kalau Ateng pindah Jakarta buat kerja kamu kenapa punya pikiran begitu Teng Di Jakarta kan enak ya semua orang punya uang Ateng juga mau punya uang Teng ayahmu ini kan punya uang teh itu artinya nanti kamu juga kan punya uang nggak usah khawatir Nanti eh. Maksudnya warisan Ya iya Tapi tunggu ayahmu check out dulu Check out? Kim Mati Ateng enggak mau Kalau ayah mati Terateng sendirian Ateng Semua orang itu pasti akan mati termasuk ayah, tapi tenang, kamu nggak akan sendirian teh, kan ada ada siapa? Ada Iskak, ada Mbok Sutina, termasuk Susi, ya, ngerti kan? Iya ngerti. Kum. kamu jadi ke London. Tiket sama visanya udah beres. Silahkan. Wah, oh, menu? kamu kenapa sih? <gul> <gul> Itu, Bu. Uh, Pak Bas lagi galau. <gul> Agung masih mikir-mikir untuk liburan kesana. Hahaha. <laughs> Agung rindu punya banyak waktu sama ibu. Habis, Agung kan sibuk terus. Nah, aku ini rindu untuk lebih banyak waktu sama kamu, nak. Ya, istriku sendiri. Yang kamu pikirkan cuma kerjaanmu terus. Kamu baru pulang dari Jakarta. Seminggu di sini udah mau kesana lagi. Apa yang mau kamu cari, Mas? Kamu kan tahu karirku lagi bagus dan kesempatan tuh gak datang dua kali loh. Kamu nikah denganku nggak perlu mikirin soal uang, ya. Buat apa kamu kerja, Mas? Ini bukan masalah uang. Terus apa? Ini masalah keberhasilanku sendiri tanpa bantuan orang lain itu. Aku bukan orang lain. Aku suamimu ini. Sekarang kamu pilih ke Jakarta untuk kerja atau di sini, sama keluargamu. Jawab nak. Apa enggak cukup cintaku? Saat ini enggak? Bu? Ngomong apa tadi kamu? Oh, kok ibu nangis? Siapa nangis? Ibu cuma kelilipan. Uh, gimana tadi kamu jadi ke London? Gini, uh, bu. Gimana kalau kita liburan ke Gimana kalau ke Bali aja? Ah, iya. Ke Bali aja. Ha, gimana? Dia nanti cemplon yang atur semuanya. Ya, Bu. Kalian aja deh. Tapi jangan lupa kamu beliin itu loh, Pihak kesukaan Ibu. Oh, ya? Iya. Maaf, saya permisi sebentar ya. Plant gimana situasi di sana? So aman, ya. Pak. Ada sedikit masalah tapi sudah bisa diatasi. Syukurlah. Ibu gimana? Ibu baik. Sejauh ini Ibu nggak curiga sih. Tapi saya lihat ada sedikit yang berubah dari sikap Ibu. Ibu sakit? Oh, enggak, enggak, Pak. Ibu sehat kok. Cuman sejak ketemu dengan Pak Bos KW, Ibu jadi kelihatan lebih sentimental. Apalagi waktu Pak Bos KW ngajak Ibu liburan. Loh, kok udah diajak liburan? Nanti yang bayar siapa? Masih pakai uang saya? Ibu juga belum tentu mau, Pak Bos. Tapi kalau saya boleh sedikit kasih pendapat ya, Pak Bos. Sebetulnya ini tuh waktu yang sangat tepat. Karena Ibu kelihatan begitu sensitif waktu diajak liburan ke Bali. Bahkan Ibu sampai mau nangis gitu. Gini, Pak Bos. Menurut saya ini rencana yang bagus. Kalau Pak Budiman dan gurata Bu Rata ketemu lagi, mereka jatuh cinta lagi dan akhirnya mereka menikah. Urusan-warisan beres, kan? Pak Bos pasti dapat bagian. Ini bagus, Plon. udah kalau gitu kita ke Bali, saya atur yang di sini. Siapa bos? Oh iya, Iskak, ikut ya? Ah modus. Pokoknya next step Bali. Siap. Susi, Susi, Susi sudah besar mau jadi apa? Oh jadi ini yang namanya Susi. Oh kamu ngerjain saya ya kak? Apa Dah, ganggu aja sana pergi. Nanti susi ngambak susunya gak mau keluar, loh. Kak, dengerin. Ini kita ada rencana baru. Rencana apa? Kita harus atur ayah sama ibu untuk liburan ke Bali. Jadi kita harus pura -pura liburan ke sana. Wah, itu ide yang buruk sekali. Itu idenya cemplon. Wah, itu ide yang luar biasa. Perempuan itu memang berotak emas. Ternyata saya memang gak salah pilih. Tapi, rencana itu bisa berhasil nggak ya? Kata ceplon, Ibu tadi nangis di meja makan. Saya sangat kenal Ibu. Kalau Ibu sampai meneteskan air mata, pasti ada keriduan yang besar terhadap Ayah. Tapi dia sembunyikan. Kung. Kum. Ada yang cari kamu, siapa? Ah! Susi, perkenalkan. Ini Agung. Agung, perkenalkan. Ini Susi. Ini kagetan-kagetan. Aneh, tempelnya orang-orang saleh ah, belas. Biasa, Ndoro. Faktor U Udah bikun Ini pasti simbol lupa rendam dalam garam lagi nih Iskak Sama orang tua gak boleh ngomong gitu dosa. Ateng Kamu kok berubah uh. Ampun Dorok Ampun Ampun Ampun Dorok Ampun Ampun Aku ramelu melu, bener dong? Ampun, ampun dong, ampun. Saya cuma ikut ikut, saya cuma disuruh. Ampun dong, kamu ini kenapa? Ampun, istak. Ampun, Doro. ampun, Doro. ampun Doro. Kamu ini apa apaan toh? Saya cuma bilang, Ateng itu sekarang berubah. Semenjak pulang dari Jakarta, dia berubah, tambah dewasa. Kamu ini kenapa toh? Ayah bangga sama kamu. Oh. Ya jelas kalau itu, Ndoro. Itu sayang saya Didi. Kan saya selalu ingat omongan Ndoro. Iskak, tolong kamu jaga Ateng. Tolong kamu bimbing Ateng. Saya selalu ingetin Ateng. Ateng, kamu ini sudah 26 tahun. Kamu harus dewasa. Kalau itu, itu ide saya, Ndoro. Untung ada saya. Semuanya dari saya idenya. Udah, udah, udah. Kamu mendingan sekarang ke dalam aja. Bawa piring-piring ini semua. Saya mau ngomong sama Ateng. ya? <tuh> Jadi Tank begini, ayah rasa ini ini momen yang pas untuk kita berdua ngomong. Um, karena Tank juga sudah tambah dewasa, jadi ayah rasa ini waktunya ayah mengenalkan kamu kepada seseorang. Maksud ayah, <tuh> ayah mau mengenalkan kamu ke tetangga kita. Oh tahu tahu tahu Ndoro, tahu, itu loh Tank. Pak Leono, yang pakar poligami. Uh, istrinya ada di tiap kabupaten. Staminanya, uh, dahsyat. Iska, bukan dia. Kamu jangan asal jeblah aja. Udah, kamu sana aja, sana, sana. Saya pikir... Gini, ayah itu ngerasa bersalah, Teng. Sudah membiarkan kamu tumbuh dewasa tanpa kehadiran seorang ibu. Maksud ayah, ayah... Mau ketemu ibunya nyateng? Bukan. Masa lalu kita biarkan menjadi masa lalu ya, Teng. Sudah saatnya kita menatap masa depan. Ayah pernah dengar seorang motivator bilang, Masa lalu plus masa kini akan jadi masalah. Ayah pernah dengar dia di radio, namanya uh. lupa ya. Tapi dia benar, Teng. Jadi kita harus menatap masa depan. Ayah mau mengenalkan kamu dengan tetangga kita. Tetangga kita kamu kenal siapa? Jeng Iis. Haaah! Cilokus! Cilokus! kamu kenal si jeng, jeng itu? Orangnya gimana? Wah, ngerigong. Menurut gosip lokal, dia itu tiara tuyul. Hah? Tuyul? Ha? Soalnya dia nggak pernah kelihatan kerja, tapi ya kok ada aja duitnya. Kita harus kasih kabar ke Ateng dan Cemplon sekarang. Oh, dia bisa asok kalau dengar berita ini. Dia bisa ngambek buat selamanya nih. Eh, sus, Jangan buru-buru kabarin. Nanti rencana kita buyar. Hmm. Kita tunggu sampai besok. Kalau tuyulnya udah di sini, gimana? Ah, kamu nakut-nakutin? Udah cara keluar? Paling kamu tuyulnya? Oh, hmm. saya, saya. Yang pendek siapa? Hmm. Bu? Agung? Tom tidur? Agung lagi mikirin rencana kita ke Bali, Bu. Duduk, Bu? bener kamu ngajakin ibu liburan biasanya juga pergi sendiri bu pokoknya Agung nggak mau liburan lagi kalau nggak bareng sama ibu banyak pikiran, tank. Iya, tank lagi dilematis, Mbok. Kok aneh? Aneh gimana, Mbok? Pertama, kamu tuh tidak pernah banyak pikiran karena kamu tuh tidak pernah mikir. Kedua, Simbok perhatikan akhir-akhir ini cara bicaramu juga aneh, pakai dirematis lah, apalah? Anu, Mbok, tank. Uh, anu apa? Ateng kesel, Habis Ayah mau nikah lagi. Simbok setuju. Jengi is itu gak cocok sama Doro. Yang cocok itu cuma. Siapa mau? Ya, sudahlah, tank. Kita doakan aja. Mudah-mudahan enggak jadi nikah yo. Bo, doa tanpa usaha itu percuma. Inilah kenapa orang desa itu susah maju. Hey, Kak. Ada apa, tembok? Kamu harus jujur sama aku. Kenapa akhir-akhir ini Ateng kok aneh? Aneh gimana? Ateng kok ya duduk? Ateng? Uh, kalau bukan kayak Ateng ya kayak sopo, tembok? Dada hey, hey, hey, duduk urusanku belum selesai. Kamu jangan coba-coba berbohong sama aku loh, Kak. Jelek-jelek gini, aku tuh keturunan dukun sakti, Mondroguno. Bisa ngutup kamu jadi bebek sawah. Eh, Mbok. Eh, yang simbol kan cuma dukun urut. Nah, terus kenapa kalau cuma dukun urut? Tapi kutukanku masih bisa bikin pinggangmu salah urat umur hidup. Kamu mau. <tuh> Kak, sepanjang aku kenal kamu masih kecil, kamu itu anak yang baik. Hah? Meski kurang tersedas, setidaknya nggak ngapusi uang. Kamu itu jujur enggak berbohong. Kamu sekarang mau berbohong. Iya, siksa kubur akibatnya, Kak. Ya jangan, Tombo. Kakakmu. Jangan, enggak siksa kubur. Kakakmu. Ngomong, Kakakmu diam, sakarepmu. Apa? Yo wes. Sini. apa Sini, mau saya ceritain. Saya menggendong aku untuk yang terakhir kali, normal. Kaget, hari ini dua kali Atek dikagetin. Ntar jantung Atek copot, Atek mendadak pergi. Jangan, jangan lagi. Jangan tinggalin Simbol lagi kok. Sejak kanan lahir, sudah Simbol anggap anak sendiri. Bo, bo udah tahu. Jangan nangis Bener kok. gusti Allah menegak doa simbo Kamu bisa kembali ke rumah ini kok. Kamu gak boleh pergi kemana-mana lagi kok. Rejalannya gitu Mbok Tapi Kita harus nyatuhin ayah sama ibu Simbo dukung <tuh> Teng. Teng. Waktu Ateng liburan ke Jakarta, mm -mm, Ateng jadi mikir. Mikir apa? enak kalau liburan gak sama ayah. <laughs> jadi Ateng, mau apa? Gimana kalau kita liburan, tapi ayah ikut. Boleh. Mau liburan kemana? Bali. Boleh, ayo. Ayo kita liburan ke Bali. Ayah rasa ini juga momen yang pas untuk mengakrabkan kamu dan juga calon ibumu. Ayah ajak cengkis. Mbok, untuk apa? Tidak apa-apa, Doroh. Nyensebu. Ibu mau check in? Oh, baik. Yakin kamu kita mau nginep di sini? Iya, Bu. Enggak mahal kok. Kan ada yang lebih mahal. Ada yang lebih mahal. Ini. Ini ID Ibu? Oh, ya, ini ID Ibu dan ini kunci kamarnya. Terima kasih ya mas, uh, saya titip kopernya tolong dibawa ke kamar Pak Agung. Oh, baik Bu. Makasih. Bu, Ibu istirahat dulu aja ya. Cemplon sama Pak Bos ada urusan sebentar di bawah. Urusan? Urusan apa, Gum? Eh, uh, uh, Bu, uh, uh, jogging. Jogging? Siang-siang gini? Uh, Maksud Pak Bos, mau lihat fasilitas hotel Bu untuk jogging besok pagi ya, uh, kan? Iya, iya. Oh... Yaudah, kalian selamat jalan-jalan, ya? Nah, iya, Bu. Aduh, Mas Siska sih udah sampai sini, nih. Saya sengaja minta dia datang lebih cepat... ...supaya kita bisa ngatur strategi. tuh. Kesurupan apa kak Buka dulu Biar jelas Gini loh plon Aku ini Memang gak punya apa-apa <tik> Tapi Seluruh jiwa ragaku ini Kupersembahkan untukmu plon Dan Buat tanda jadinya Bunga dulu ini aja ya Iska, kamu sinting ya? Kita itu ke sini buat orang tuanya Ateng sama Mas Agung Supaya mereka jatuh cinta lagi Bukan buat kamu Loh, urusan doro kakung sama doro putri Pasti kita selesaikan Tapi gejolak di dadaku ini Ya harus segera tersalurkan Takutnya aku setrokel nanti dipendam terus Gawat, gawat, gawat, gawat Ini gawat uh, Kalian duduk dulu, kalian duduk dulu jadi gini, ayah kesini sama Jeng Iis. Hah? Jeng Iis siapa ya, Pak Bos? Pacarnya. Waduh, gimana dong ini? Saya juga gak bisa mikir. Bisa berantakan ini semua rencana kita, rusuh-rusuh. Hah? Cemplon? Itu ide bagus. Bagus kan, Pak Bos? Tapi ide yang mana ya, Pak Bos? Itu yang tadi kamu bilang, rusuh. Kita harus buat sebuah kerusuhan, terstruktur, dan juga terencana. Uh, eh, maksudnya gimana ya, Mas? Saya nggak bisa. Ah, kamu emang gak bisa mikir. Sekarang gini, dari kita berempat, siapa yang paling rusuh? Teng, kita tukeran tempat lagi, Teng Kamu jadi kamu, saya jadi saya. Loh, kan saya emang saya, kamu emang kamu. Astagfirullah, ate, maksudnya... Kamu balik lagi jadi Ateng, saya jadi Agung. Pokoknya kita bagi tugas, kita rencanakan ayah sama ibu untuk ketemu nanti di restoran. Ayah sama Jengi sudah on the way dari Seminyak, ETA 10 menit lagi. ETA itu apaan sih mas? ETA itu ETA, enggak tahu Ateng. Tuh oh, Teng, ETA itu enggak tahu Ateng. Oh. Bukan Iska, ETA itu Estimated Time of Arrival. Jadi gini, sepuluh menit lagi mereka akan sampai di lobi hotel. Ini hotelnya kamu yang pilih, Tomas. Ini oh, Ateng yang pilih, nah. jadi saya nggak tahu. Ayah, Hei, Ateng. Aya. Hey Ate. Aya. Aya. <tik> hey. Kamu udah ganti baju aja? Rapi oh. lagi tumben sekali. Kamu mau kemana? Uh, Ateng mau jalan-jalan, ayah. Kan mumpung di Bali. Ateng. Aku punya feeling deh Kayaknya kita bakal jadi di FF F Apaan itu? Best friend forever Hanya main dong Kamu pastikan kalau jeng iblis itu gak ikut-ikutan Caranya gimana, Mas? Teng, kamu itu kan biang rusuh Bisa bikin kekacauan ah, ah, Aduh, aduh sakit-sakit Aduh, uh. Ih, hmm. Ih. Kamu kenapa, Teng? Belum makan, lapar. Ating nggak biasa tangan Ating dipegang-pegang sama orang asing. Biar nggak asing, kalian jalan-jalan dulu. Tanganmu nggak apa-apa? Eh, apa-apa kok, Mas. Nanti aku suntik rabia saja, biar aman. Rabia sih, kalau dicopot sama binatang. Ini kan cuma Maaf. anakku. Maaf, Mas. Aku kilaf. Kilaf kok sering. Sekarang tugas saya menjebak ayah sama ibu untuk ketemu nanti di restoran. Bu, Bu, Bu. bu kok kamu udah ganti baju sih? Ini kan Bali, Bu. Masa mau pakai baju seperti mau ke kantor? Ya udah. Kalian jalan-jalan ya. Ayah mau cekin dulu. Saya kawinnya. ya Makasih, Mas. Iya Iya, Mas. Ya. Bu, gimana kalau nanti kita makan barang keluarga? Jam berapa? Jam enam hmm. teng. Di restoran yang di bawah. Sekarang aku mau jalan-jalan dulu, ibu dan, dan yang cantik pokoknya Gung, kenapa sih ibu harus yang cantik? Ah. ya Feng, hey. oh, sudah pulang? Gigi mana? Oh, uh, jenis lagi ke toilet ya? Iis, akting uh, uh, uh, uh, uh, punya ide Gimana kalau nanti kita makan bareng supaya lebih akrab? Bagus, udah gabung Mau jam berapa? Jam 6 tank. Ayah dan adik ganteng. Eh, yang ganteng. Ya. Notang? Apa kamu ganti baju lagi? Tank? Tunggu di luar aja. Nanti kalau masuk ke dalam toko nggak muat. Sempit. Halo? Teng, Mas nanya, Gimana sih ikon di sana? Aman? Aman apanya? apa ah, yang di sini jadi kulit panggul. Angkatin barang belanjanya dia. Teng, inget ya. Nanti jam 6 sore. Lalu sekarang tuh di jam setengah 6 sore. Ya. Iya, cemplon. Tenang. Ate ngatur, Bang. Aku habis beli baju berenang baru nih, mumpung di Bali, aku mau ke pantai. Pantai ya? Bang, bang, bang. Uh. Bang, bang, bang. Pak Bos, izin bicara boleh? Belan. Sejak kapan saya ngelarang kamu ngomong? Saya gaji kamu kan karena kamu bisa ngomong. Gini, Pak Bos. Saya terharu dengan usaha Pak Bos ingin menyatukan kembali kedua orang tua Pak Bos. Sampai-sampai saya sedikit curiga. Curiga apa? Jangan-jangan sekarang motivasi Pak Bos ya bukan hanya untuk warisan semata. Kamu ngomong apa sih, Plon? Saya lihat Pak Bos sekarang pelan-pelan berubah. Hati Pak Bos jadi lebih lembut, sensitif. Siapa bilang? Aduh, Plon. Tujuan saya itu tetap warisan. Itu hak saya. Iya, tapi kalau hanya soal itu... Bapak Agung Sadewa yang cemplang kenal... Nggak mungkin mau susah payah seperti ini. Tinggal sewa pengacara, tuntut lewat jalur hukum... Beres. Benar juga kamu, Pron. Saya benar-benar mau orang tua saya bersatu kembali. atau tahu kenapa. Saya juga bingung. Karena... Abos masih punya hati, seperti Ateng. Tapi masih jauh pintaran saya, kan? <laughs> Ane, Ane Om, Agung, Mas Agung ya? Uh. Iya, Agung Sedewa. Waduh, saya penggemar barang Anda. Semua kasar-kasar motivasi Anda tuh saya koleksi. Ya karena kasnya Mas Agung saya punya usaha ini Mas. Makasih, makasih. Uh. Uh, namanya tadi uh, Gusti, uh, Beli Gusti. Uh -huh. Saya boleh minta tolong untuk Mas Agung tentu um. saja oh bisa belum? bisa, bisa. bisa. Yeah, yeah. terima kasih Jangis eh apa? Kenapa bang? Tadi ada tukang paraseling bilang hmm. kalau dia mau ngasih paket gratis buat Jeng is Kok bisa? Nong ya ada promo? Katanya tadi dia terpesona sama kecantikannya Jeng Iis yang katanya kayak Krisdayanti. <tid> Masa sih? Aduh, masih ada ya hari gini orang miskin tapi seleranya lumayan tinggi <guluh> Tapi boleh juga tuh Ten, Kebetulan aku udah lama punya naik para sailing <tuk> hmm, Cocok Kalau gitu kita ke kesana jadi sport <tuk> Halo teman-teman, aku lagi di Bali, lagi sekali. Sih? Sekarang kamu cek iskak Apakah dia udah siap atau belum Pokoknya momen indah ini Harus diabadikan dengan benar Siap Hah. Teng gimana Sukses Aman mas Kalau sesuai rencana Berarti sekarang Jeng Pipis Lagi mendarat di Madura <laughs> Hari ini tengah berapa ya Kenapa mas Mas pengen kenang hari ini Pertama, hari ini ayah sama ibu ketemu dan jatuh cinta lagi. Yang kedua, ternyata kau bisa diandalkan, Teng. Ateng, adiknya Mas Agung. Mas, sembunyi-sembunyi. Itu ayah. Ntar ayah tahu kalau mas bukan Ateng. loh Kan mas emang jadi Ateng. Loh, gimana sih mas katanya kembali ke normal? Udah, udah gini aja sekarang siapa yang mau jadi ateng? Junior, kamu aja. Ayah. Ah, ini dia. Mas, ini sudah waktunya. Semoga burat nafas. Aku baru sadar, Plon, bahwa Ndoroko itu laki-laki paling bodoh sedunia. Masuk bidadari secantik itu dilepas. Tapi kamu jangan khawatir, Plon. Aku gak akan berbuat kesalahan yang sama. Kamu susit banget sih, Mas. <laughs> sini tang tang ateng ada lagi ibu ya bu, anak ibu ada lagi Aku tahu ayah aku di mana, Tang. Aku di sini ya. Aku. Alhamdulillah, aku... ayah kabur banget sama kamu. Alhamdulillah. Akhirnya ayah ketemu kamu. Alsho, aku mau disayang ya. Ayah selalu sayang sama aku. Waduh, kamu besar sekali kamu nak. Ya, kita udah bertukar tempat selama seminggu. Sampe teh. Ya, Pondet, nak, kita harus bicara, nak. Kamu nggak berubah, nak, tetap cantik. Kamu juga. Masih kayak dulu, mas. Maksudnya? Masih bikin jantung pulang empat setiap lihat kamu. <laughs> Aku udah banyak berubah, nak. Rambutku sudah memutih, Badanku sudah nggak kuat lagi. Aku setiap kali geng mateng. Dia minta digoyang-goyang. Aku kencing suka tersendat tau. Tapi ada satu yang nggak berubah, nak. Rasaanku sama kamu. ternyata aku masih aku aku juga masih egois mas kalau kita ngomongin perasaan kita sekarang kita harus jelasin ke anak-anak kenapa dulu kita pisahin mereka nanti biar aku yang ngomong sama mereka aku ini laki-laki aku harus aku yang menjelaskan sama mereka jadi gini kum ateng Kamu ajalannya yang, yang yang mulai duluan. Zaman dulu itu. Peraturannya sangat berbeda dengan zaman sekarang. Ya, beda. Kayak kamu itu kan turunan bangsawan. Ningrat. Harus punya penerus. Seorang anak laki-laki. Oh. Jadi, cuma boleh satu ya, ya kalau ada dua yang satu gak perlu orang mana Gung waktu ayah bisa dengan ibumu itu ayah masih sangat cinta dengan ibumu begitu cintanya sampai ayah gak tega kalau kamu dan Atang ikut ayah ibumu sendirian padahal dia yang melahirkan kamu dia yang mengandung kamu akan gak adil Gung kalau sendirian makanya kami sepakat ateng ikut ayah, ibum ikut ibu dan itu Kung, itu keputusan kedua terberat untuk ayah setelah pisah dengan ibumu untung di awal perpisahan ayah dengan ibu ...ayah dibantu sama Mbok Sutina. Yang mengasuh Ateng. Dan juga Iskak. Yang bersahabat sama Ateng dari kecil. Aku enggak tahu... ...kenapa ayah stres. Ayah kehilangan kamu, nak. Ayah kehilangan kamu. Anak ayah yang harus ayah lepas. Tapi karena kebodohan ayah... Ayah membiarkan kamu dan ibumu pergi. Ating. Maafin ibu. Karena ibu dati kalian Ating. Tapi Ating selalu ada dalam doa-doa. Dan untuk itu ayah minta maaf. Ayah minta maaf. Kamu mau maafin ayah? Kan, maafin ayahku. ayah minta maaf. Kita makan sama-sama ya. Nyanak. Iskak, sudah foto-fotonya ayo sini. Makan malam sama-sama. Loh, Ndoro? Kok Ndoro tahu saya ada di sini? Kamu pakai baju seperti itu, warna pink malam-malam. Sudah seperti cumi-cumi di malam hari. Ayol sini. Itu ajak juga pacar barumu itu. Mm -hmm. Pacar baru? Doro, botol Doro, mata-mata Doro, aku sama Doro Putri, suap-suapan dong Ceputlah mas Cemplon, mataku ini masih tajam Buktinya aku bisa lihat kecantikan kamu, Bon Mas Budiman, Mas Aten jahat sama aku, Mas Jangan sembarangan bicara soal anak saya, Kamu Oh kamu toh ibunya Ateng, mas ini bagaimana sih, kok kalian malah enak-enakan di sini? sementara aku hampir mendarat di Madura pakai parasut gara-gara si Ateng mas, kesel uh, aku. Kamu siapa ya? Saya tunangan mas Budiman, kita akan segera menikah ya kan mas, kami saling mencintai luar dalam. Kalau gitu, saya minta maaf. Saya pamit. Bos. Rencana kita resmi gagal ya. Iya, Plon. <tuh> Abas, Jemplon punya ide untuk membalik situasi ini. Idenya apa, Plon? Ini dia ide-nya kali ini ada makanan yang namanya mushroom Nah, mushroom itu bisa bikin halusinasi Permisi pak, ini ada bonus dari restoran buat ibunya yang cantik itu Buat saya? Ya Nah, itu kita kasih ke jenis Lalu waktu jenis halusinasi, pak Budiman jadi gak jatuh cinta lagi sama dia Beres kan masalahnya Tunggu, tunggu, tunggu saya kok familiar dengan muka Anda ya? Saya pernah lihat di mana ya? Memang banyak orang bilang saya ini mirip stand up comedian terkenal. Siapa? Eh... Uh, Raditya Dika. Mari. Oh iya iya iya iya iya Kok gak mirip ya? Mas, aku udah kenyang banget mas. dibuat buat mas aja ya. Aku mau pamit ke kamar dulu ya sayang. Tidak kenyang, semuanya dimakan. Wah, waduh. Gimana ini, Mas? Kenapa malam Doro yang makan? Aduh, Plon. Ciloko. Kalau dia mati bagaimana? Siapa yang bakal gaji sana? Saya tidak punya pekerjaan, Plon. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting endorok, endorok, Iskak, aku tahu Iskak, aku tahu Iskak, aku tahu. Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, dengan satu syarat, kasih tahu dulu di mana kamar kekasih hatiku Jeng Iis ada di enam... Shhh... Bukan! Radma! Tiga dua sepuluh, pak <laughs> Karena saya restui kalian berdua jadi suami, jadi istri Aduh. Balik ngoro Kamu jadi suami Kamu istri ah, Sama saja ngoro eh. udah kebuka Eh <laughs> Kamu Kita kembar Siapa yang buang dirimu? Ibu atau bapakmu? Nah, bukan nak Mas Hai nak Ada apa sih? Kamu yang kenapa? Hah? Kenapa kamu meninggalkan aku Di saat masih cinta sama kamu. Kamu mabuk ya? Aku nggak mabuk. Otakku lagi dipenuhi kenangan-kenangan indah kita. Semua kembali lagi sekarang, Kak. Kamu ingat lagu sendu yang selalu bikin kamu jatuh cinta sama aku? Lagu itu selalu ada di antara kita. Kamu ingat lagu itu? Cinta ini yang membara Dan tiada akan pernah pada Kamu ingat lagu itu? Kamu sekarang ikut aku hey, Ayo ikut enggak, kemana sih? Kita pacaran lagi, nak Mas, kita kan udah tua Please, nak Aku mau kita berdua untuk yang terakhir kalinya, nak Nah aku nyanyi lagi sekali lagi jadi Dua kali lagi Udah. Aku mau lo nyanyi lagi Kamu... Dua kali, tiga kali lagi juga gak apa-apa kemana habis kata dari Kok berhenti Ini yang mabuk, aku atau kamu Gimana kita bisa jalan lampunya merah kok Aku minta maaf ya Nak Untuk semuanya Aku titip Agung ya Tetap didik diam jadi anak yang pintar juga ya Mas Kisip Tetap didik dia menjadi anak yang ceria ya Mas Mas hmm? Udah ijo Aku sesuatu, nak. Apa, Mas? Netip lihat ke depan, nak. Pandanganku mulai kabur, ya? Eh. Mas Bawon, Mas! Mana? Mana? Oh. oh, iya! <tuk> Untungnya, motor kalian pelan. Makanya, kalian cuma lecet-lecet saja. Untuk sementara, kalian diopnam dulu di sini. Motor orang gendok. Iya, sabar besi dulu. Kamu sudah ngabarin aku Ya Hmm Mereka mau kesini katanya Hah Ngapain mereka kesini Aku malu nak Kalau sampai anak-anakku tahu Bapaknya mabok Sampai menabrak pohon Aduh Mau tahu di mana mukaku ini Aduh Terus gimana dong Aduh mereka datang M Mereka datang Na, tolongin aku Kita pura-pura pingsan Satu dua tiga kamu tuh Sinti, kenapa masih mabuk sih? Ibu... Nah, tolong kamu jaga wibawa ke depan anak-anak. Satu, dua, tiga. Mas, gara-gara wibawa kamu ini, kamu tuh sampai sempet kehilangan anak, tahu gak? Uh, please, please, nak. Kali ini aja, tolong, nak. Satu, dua, tiga. Ibu... Hey, izin nih. Ya, yeah, yeah, mau kemana? Ini orang tua kita. Ibu... Ayah... Bangun! Mas... Bu... Ibu... Ayah... Ayah... Ayah, bangun! ada tengok ngomong, Ayah... Ayah... Oh, oh, oh. Mas, kita gagal ya. Mas yang gagal, Teng, gagal jadi motivator. Justru Mas gak bisa memotivasi ayah dan ibu buat rujuk kembali. Berarti Mas bener, masa lalu, ditambah masa kini, jadinya masalah. Gak, Teng, Mas yang salah, masa lalu sama masa kini itu gak bisa dipisahin. Kita harus belajar dari masa lalu, supaya masa kini kita lebih baik. Masa depan kita lebih sejahtera. Semuanya nyambung ternyata. Contohnya ayah sama ibu. Mereka cuma menghindar dari masa lalu. Tapi mana bisa? Iya kan mas? Masa kini juga akan jadi masa lalu suatu saat nanti. Itulah pentingnya keluarga. Keluarga yang melindungi kita. Keluarga yang menjaga kita. Keluarga datangnya dari mana? Kalau bukan dari masa lalu. Loh, mas Ateng bingung Mikirin omongan mas tadi Ateng kebanyakan mikir Ateng jadi pusing nggak biasa Bukan tugas kamu Untuk banyak mikir Itu tugas masmu Tugas kamu cukup untuk mengingatkan Masmu kalau ternyata dalam hidup ini ada yang lebih penting daripada uang. Apaan Mas? Keluarga. Sepintar apapun, sekaya apapun Keluarga kita tetap lemah. tinggalkan ayah dulu sebentar. Esak. Mari Ndoro, lain kali kalau butuh biar saya yang bonceng. Kau kalian di sini, Ante, Ibu, Ante, Ante sama siapa di sini? Ante sama. Tahu dia di mana? Nah, aku pernah melepas istriku untuk alasan yang bodoh sekali. Aku janji, aku nggak akan pernah mengulang kesalahan yang sama. Kamu tahu, istriku di mana? Wanita hebat. Wanita terindah yang pernah kutihat, Ibu dari anak-anakku. Kamu tahu dia di mana? Kasih tahu aku, nak. Mana dia? Dia ada, Mas. ke mana Karena kamu dah lupa sama aku. Aku bisa lupa sama kamu. Kamu nggak pernah kemana-mana, nak. Kamu selalu di sini. Tiap detik, nak. Bahkan, kamu menerimaku membiarkan hatiku jadi rumahmu lagi, nak. Aku minta maaf, nak. <tik> Maafin aku, nak. nggak akan pernah ninggalin kamu lagi dong, kan? Aku janji, aku nggak akan pernah ninggalin kamu lagi demi tuhan. Ibu, aku, aku yang minta maaf. Bintangmu lah. <laughs> Enggak akan pernah lagi atau enggak aku Pelon, uh, sekarang saatnya aku sama kamu. Oke siap? Siap. Ayo ayo. Mas, Itu saya jangan lupa lagi. <tuh> ya itulah gunanya pendamping dulu buat mengingatkan Oke okay, siap ya ateng untuk ibu satu